Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari tentang materi SAP Fundamental. Di video ini kita akan mengerjakan exercise 4-4 yaitu create a sales order. Yuk kita coba untuk mengerjakan exercise-nya. Oh ya teman-teman, pastikan teman-teman sudah melakukan proses pengadaan barang atau procurement di mana teman-teman sudah membuat purchase order, kemudian menerima barang, good receipt, dan juga menerima tagihan yaitu invoice verification. Sehingga stoknya ada di gudang kita dan di sini kita dapat melakukan proses penjualan barang ke customer. Kita akan masuk ke transaksi di folder logistik. Kemudian kita pilih sales and distribution. Kemudian sales, order, dan tiketnya adalah via 01 untuk create. Untuk order type kita isi OR, dan untuk sales organization adalah 1000, distribution channelnya 10, divisionnya kita isi no no Lalu kita tekan enter. Kita akan menjual barang ke customer rohrer A strip nomor login, maka kita inputkan suatu partinya adalah rohrer A strip nomor login. Lalu kita tekan enter. Kemudian untuk PO number-nya kita isi grup strip nomor login. Dan untuk requirement delivery date-nya ini sudah diperhitungkan hari ini ditambah satu minggu di tanggal 15 Oktober 2022. Pastikan Tanggal ini akan sama untuk mengerjakan exercise 4 strip 5. Selanjutnya kita akan inputkan barang yang akan kita jual ke customer yaitu T strip MMA strip nomor login. Dengan jumlah barang 10 lalu kita tekan enter. Jika sudah dipastikan bahwa barangnya adalah printer yang kita sudah input di exercise 3-3, maka kita dapat menekan tombol save. Di sini kita dapat melihat ada standar order number yang sudah berhasil dibuat. Berarti kita sudah berhasil membuat dokumen penjualan barang ke customer. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.